Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Persahabat jadi hari weekend yang sangat luar biasa Masya Allah, happy weekend untuk semuanya Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kemudahan segala urusan Dan pastinya Bang Mimin akan selalu menyuguhkan kabar-kabar spesial dari idola kesayangan kita di kabar pertama kita awi dengan cidukan vitamin persahabat ya ini momen cidukan di tanah suci masya Allah. Ternyata Leslar ketemu dengan Kavi di Aldiano masya Allah luar biasa. Namun dibikin salbok juga dengan Abang L yang selalu menjadi pusat perhatian. BBL semakin menggemaskan, semakin lucu dan semakin pintar. Kita lihat di momen ini saat BBL mau difoto ya Eh. Tiba-tiba mau ngambil HP Masya Allah malu-malu nih -malu persahabat dia Saat dipotos sama Ante cantik <laughs> Ini cute banget Masya Allah luar biasa Hanya doa terbaik Selalu kita berikan untuk Leslar family Kita lihat juga kalimat caption Yang ditulis oleh Santal Putih Bilar Masya Allah Abang gemes banget Leslar ketemu Vidi Altiano Ternyata luar biasa Komentar pun tentunya Banyak sekali diberikan di antaranya itu akun Ambanda Bongku mengatakan, kata si L, jangan fotoin aku ante, bosen tau di foto mulu, Masya Allah. Ada juga bersahabat ya tanggapan lain. Dari akun Instagram, Lilistianin mengatakan, "Onti Allah Dara istrinya Vidi Aldiano, dulu duet sama bundanya abang kan pernah, Masya Allah. Mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang bayi, dan semoga indoleksaingan kita selalu bahagia. Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya. dan cedokan dari Jepang. Insya Allah terlihat persahabatnya ya. Omadewi lagi dada-dada. Alhamdulillah terlihat mereka sangat bahagia. Dan Bismillah. Semoga ada kejutan. Dan mudah-mudahan Leslar Family juga bisa liburan ke Jepang ya. Kita selalu menunggu kabar baik selalu menantikan kejutan bahagia dari keluarga besar. Kemudian kita lihat juga persahabatia ya, postingan Papa B semalam membuat kita ngakak bahagia nih persahabatia ya. ada aja kelakuan di malam hari yang bikin ngakak nih persahabatia ya. Papa B mengunggah foto ready Namun kita dibikin salvo juga kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar nonton avatar pas udah mau kelar. Ditanyain sama Reddy Avatarnya mana? Kok nggak ada? Langsung garu-garu kepala gua Ada yang punya temen kayak begini Kalau pas lagi nonton Tuh persahabatnya Kira-kira ada nggak nih? <guluh> Kalian punya temen kayak Reddy Kalau pas lagi nonton Tuh persahabat ini Tentunya bikin ngakak banget Kita lihat juga Reddy pun mengunggah Postingan Rizky Bilar Dan menuliskan sebuah kalimat Ya gimana ya? Kan emang yang ada pada kuningnya katanya itu persahabat ya. Emang kocak banget ya. Adik ipar, kakak ipar emang selalu kocak dan selalu bikin ngakak bahagia. Masya Allah mudah-mudahan rumah tangga Lesnar selalu bahagia dan keluarga pun tentunya tetap harmonis. Mudah-mudahan doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga persahabat yang mengenai karya. Alhamdulillah. Lagu egois jadi model video lagu pertama Lesti yang mencapai 70 juta viewers di Youtube Wow, ini keren banget persahabat ya Lesti kembali meraih pencapaian Melalui model video klipnya, egois yang kini telah mencapai 70 juta viewers di Youtube ini menjadikannya sebagai lagu pertama Lestia yang mencapai angka tersebut. Seperti yang diketahui, model video egois dirilis pada 29 Desember 2016 di kanal YouTube Trinity Optima Production. Model video ini membutuhkan waktu sekitar enam tahun untuk mencapai 70 juta viewers. Congrats ya untuk model L, selamat mudah-mudahan. Terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya Selanjutnya juga kita mampir ke unggahan langit musik Semalam langit musik pun memposting sebuah postingan yang masya Allah banget persahabat ya Kita lihat ada sebuah kalimat juga yang diunggah Tag musisi yang menurut kamu memiliki ciri-ciri berikut Yang pertama etitudenya 100 Yang kedua musiknya selalu enak didengar yang ketiga, sayang sama fans-fansnya. Nih, persahabat, ya, pertanyaan dari Langit Musik: siapa musisi yang menurut kamu punya ciri-ciri berikut ini? Eh, seratus, musiknya selalu enak didengar, sayang sama fans-fansnya. Dukung terus ya musisi kesayangan dengan mendengarkan karyanya di Langit Music. Begitu banyak nama Lesti, ditulis di kalimat komentar. Perhatikan persahabat, luar biasa Lesti Kejora Lesti Kejora sambil memberikan emot Love untuk Bunda Lesti Wow, ini keren banget Penuh di kolom komentar Dengan nama Sang Kejora Mudah-mudahan terus berkarya Mudah-mudahan terus Dapat dukungan banyak Dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kita dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik Kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Pilar Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh